Eh, saduh! Tetep nggak bisa anjing-anjing. Udahlah, kelewat satu lah ya. Eh, tadi ada di sini satu. Kalau nggak salah, eh, itu mah yang tadi di sana ya. Udah kelewat ya, memori gue buruk sekali ya. Ini nih, anjing dia masa proyokan anjing sini. Kalau berani loh, hmm, kan, meninggalkan lo. Jangan main keroyokan gitu, kalau berani, anjing loh. Oh, itu bisa dijatoin, ternyata. Anjing. anjing, lah, anjing, anjing. Ayo sini, anjing. Jangan keroyokan, babi. Beraninya keroyokan, bajingan. Hmm, meninggalkan lo anjing lah hmm, meninggal lo, sini satu lagi mana hmm. meninggal juga lo mana lagi, mana lagi, anjing yang hitam jago nih kalau enggak salah tuh kan yang hitam jago tuh, mukanya ditutup aja eh matanya ditutup tapi bisa berantem aja mau ngambil ini dah, ayo sini Ada dua, ah, kita ngambil dulu dah. Dan pada mati ya, kan? Mati udah belum? tiban-tiban hmm, lo meninggal kan loh. Nah, sosokan mengelawan gua lu anjing dewa mabuk ini? Woi, woi, hmm, ketiban. Kalau ketiban mati juga, itu kita. Nah, Emain dia oh, Masih ada lagi anjing Gue pikir udahan loh Gak bisa kabur apa ini Ngapain kabur Gue jago kan Gue jago banget gue Pretty good eh Pretty good eh Grade B naik coy Tapi tetap kepala naga cuma dapat 6 ya anjing Kok gak dapet apa tuh kepala Naga emas itu dah Bagaimana cara dapetinnya ya? anjing, ini? Gak ketemu-temu juga dari tadi. Gimana cara dapetinnya ya? Apa harus kumpulin sampai 10? Naga merah baru dapet naga. Sama gimana sih ya? Oke let's go. Ini chapter berapa sih? Chapter ketiga ya? Apa chapter keempat? Ya itulah ya. Kalian hitung sendiri aja ya udah berapa tuh. Lupa gua. Mana ini Panik oh, gua enggak suka nih kalau kita naik atas itu kita meninggal tuh bisa tuh karena ini panas ya tuh kayak penggorengan gitu cuy bro-bro cuy lompri Ribet anjing buset langsung diserang gua buset sobat jago loh Hah? Nah, sebuah pala kalaman cara-cara kayak gini sih tinggalkan lo ada apa-apa lagi nih hmm hari banget ya kalau jatuh malu lucu tuh kita kemana nih kalau nggak salah di sini ada nih ah kan benar gue Nah, bener gue dapet tuh pala pala anjay dapat gue lah gimana sih kok gak bisa hmm hmm oh kan ada lagi pala kepala naga ah, kenapa gak lompat sih kan gue udah mencet X ayolah bisa lah hmm dapet Hmm. Ih, kesel banget. Ini hmm. Gimana sih itu cara lompat kesitunya, Nin? Hmm. Oh, dua kali mencet X ya berarti. Oh, lucky me. Oh, ini kalau berani jangan kabur, goblok. Woi. Mama Maaf minta tolong mama Yang mbak udah gede goblok Berandalan minta tolong sama mama Untuk mobil siapa <tuk> dapat Ada lu di Bekasi tuh Orang tengah malam Nyalain mobil panasin kayak gini Anjing lah Berapaan sih nah, Gimana nih Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. mampus, sek. Kita ada yang ke sana. Tuh gue gak suka banget nih kalau ada yang coklat-coklat gini langsung jatuh soalnya. Wow oh, dapat lagi, cuy. Cara ngambil lagi mana tuh? Anjing ninggal kok ehi, di, di, di ih, ih, kok gak kenal kena sih anjing hmm. kita harus lompat ke situ dulu apa gimana ya bisa nggak sih lompat ke situ mau bisa Masuk. Nggak oh, bisa keluar lagi kalau udah masuk ya. Nah terus kepala naga yang tadi gimana tuh? Bisa dapat dong kita dong. Betul logo diikutin loh. Anjing-anjing ini. Anjing, anjing, I'm going to I'm going to I'm Here you know, <laughs> <laughs> kucing salah gua nggak bisa-habis oke next nih apalagi deh di sini nih hanya oh, ngeribet hampir ditaruh tuh hmm hmm ngapain sih lo ngumpet-ngumpet atau apa ya kalah lo ngumpet-ngumpet juga, anjing. Set, ilmu dulu. Ah, meninggal Mas lo. Don't mess with me again. Ada kepala naga tuh di atas sih, itu gimana caranya? Oke, dapat cuy. Ini bisa dong kesini sini dong. Oke ya Allah Naik bolu Kenapa jatuh lagi sih Jackie anjing Ini nah, hmm. bisa nih Aku ah, pengen naik Anjing itu gimana caranya tadi Kali aja gue dapet kepala naga emas ya kan Perfect udah lah Anjing baru dateng Gue langsung disambut dengan meriah Sini, sini, sini Lu juga, sini, sini Gak kenal lagi Oi, hey. hey. mana sih arahnya? Anjing, stiker rusak nih ya. Anjing, anjing, Alah, oh. banyak banget misterinya ini loh. So, sekian